Halo semuanya, aku balik lagi nih. Dan kali ini aku mau nyobain biskuit mari susu, tapi ini dari Hatari. Dan ngomong-ngomong, aku juga baru tahu kalau ternyata biskuit mari susu itu banyak banget uh, produsennya, ya, dari uh, Roma, dari apalagi kemarin banyak banget. Dan ini adalah dari yang, dan ini yang dari Hatari. Oke, okay. jadi aku pengen coba rasanya kayak gimana dan bedanya apa sih ya sama biskuit mari susu yang lainnya Mungkin buat kalian yang tahu biskuit mari susu bedanya eh, apa aja untuk rasanya terutama ya Boleh tulis di kolom komentar di bawah, oke okay? Oke, okay, jadi kita lihat dulu desainnya ya Ini Biskuit Mari Susu dari Hatari. Dia dibalut dengan warna merah yang uh, reflektif ya, seperti itu. Kemudian ada gambar biskuitnya seperti ini yang lagi nyebur ke susu. Dia ada dua gambar biskuitnya seperti itu. Ini dari ASVASW Food. Tanggal ke dalamnya ada di bagian depan sini, jadi cukup kelihatan kemudian hatari, logo hatari ya seperti biasa seperti itu ya ada label halal yang lumayan gede di bagian kanan bawah situ dan biskuit mari susu milk Mary biskuit oke okay. nanti habis ini aku pengen uh, searching mari susu itu apa sih kenapa mari dalam bahasa inggrisnya juga mari ya oke okay mungkin kayak gitu aja sih desainnya kualitas gambarnya menurut aku ini bagus banget dia jernih dan nggak terlalu uh, kasar gitu deh lumayan halus lah oke okay, kita ke bagian belakangnya ini re reflektif banget jadi dia mantul-mantul cahayanya di sini ada komposisi dan informasi nilai gizi. dan ada peringatan jaga kebersihan negara kita eh, ingat itu ya ada banyak peringatan di uh, wadah snack cuman terkadang kita kurang begitu aware oke langsung kita cobain aja mungkin ini suaraku agak pelan kali ya aku ngerasa kalau suaraku agak pelan tapi ini yang lebih nyaman sih daripada keras-keras kadang malah aku enggak nyaman sama suaranya sendiri <t attitude> pas dibuka kayak gini dia aromanya langsung Hmm, kecium banget biskuitnya, dan kita ambil seperti ini. Aku males banget kalau misalnya jajan kayak gini, tapi udah hancur, jadi kelihatannya nggak oke okay, gitu. Dan tentu aja aku udah cuci tangan sebelumnya, walaupun tanganku hitam seperti itu ya, tapi ini bersih kok. Aku udah cuci tangan, oke okay, biskuitnya. Aku rasa ini biskuitnya sama kayak biskuit Marie susu yang lainnya. Dia bentuknya ada tulisan uh, mari yang nggak begitu jelas dan di sampingnya seperti ini juga. Jadi sama aja kayaknya ya. Ada bolong-bolongannya juga. Tebalnya segini, ukurannya kira-kira segini. Oke, langsung aja aku mau nyobain. Baik gimana sih? Rasanya ini Mohon maaf, aroma biskuitnya itu agak sedikit kayak aroma gosong gitu. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Susunya enggak begitu kerasa sih ini. Hmm. tekstur biskuitnya itu dia lumayan uh, crispy tapi rapuh gitu ya jadi nggak keras kemudian rasa susunya itu sekitar 40an persen gitu dan sisanya ada manisnya sedikit dan ada rasa yang lainnya sedikit sih jadi kalau aku pribadi ini kurang begitu suka ya, makanya ini nggak dihabisin. Uh, desainnya menurut aku ini bagus banget untuk kualitas gambarnya. Kualitasnya ya, kualitas gambarnya itu bagus. Komposisinya juga oke okay sih menurut aku, walaupun ini gaya tulisannya emang ya dia standar aja. Tapi untuk rasanya kalau aku pribadi ini kurang begitu suka ya. Mungkin kalau anak kecil ini bagus banget sih.